Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di santri tombyobong channel. Nah, hari ini kita mau memperlihatkan, guys, yaitu menaikkan air tanpa listrik. Teknisnya cuma menggunakan perbedaan tekanan dan ketinggian. Nah, hari ini airnya kecil, barangkali di atas sana, guys, ada yang tersumbat. Nah, hari ini kita bersama teman-teman santri tombyobong mau cek pipanya guys, kenapa kok kecil sekali? Nah, nah konsepnya begitu ya, jadi menaikkan air tanpa listrik, nah, menggunakan pipa begini guys. Nah ini ada Tiok sama Dani, ya. pipanya ikuti aliran aja guys ya airnya dinaikkan Kita menggunakan pipa bekas ya guys. Yang cuma 2in sama 1,5 ini. Kalau lebih besar ya debitnya bisa lebih besar itu. Ya. pipanya guys ya nah, pipanya jadi sana itu inteknya di sana manual nah, kita alirkan sampai ke bawah sana tadi doakan mudahan ke depan ada pembangkit listrik mudah-mudahan bisa cepat dikerja jepit sungai Tombiobong guys meluap pipanya jadi begitu ya pipanya begitu kita pakai pipa bekas ya gabang-gabang bekas kita manfaatkan. Acek hitung lipat nda om. teman-teman yang mau menghabiskan akhir pekan bisa refreshing ini airnya jernih sekali ya babatuan kelihatan terus atas saman ini yang mau mandi-mandi dengan suasana alam guys ya air langsung dari pegunungan ini ya dingin sekali Teman-teman yang mau kesini boleh calling kita nanti kita pandu ya. Ini airnya kita manfaatkan untuk kolam terus ngairi pertanian, guys. Ke depan mudah-mudahan jadi lebih baik. Mohon doanya, dukungannya. Jangan lupa like dan subscribe, guys. Santri Tombiobong ya. Setik santri biobom di akun YouTube masing-masing dukung channel ini, guys. Nah. Jadi kita masih manual sekali ya, manual dengan ilmu seadanya lah, barang-barang seadanya. Mudahan ke depan bisa dibangunkan yang permanen gitu. Jadi kalau banjir tetap aman. Jadi ujung pipanya begitu, kita tanam di bawah batu, aliran ke sana, sudah sampai tadi. Di bawahnya kasih rongga, Om. Ada yang dikasih rongga, jadi kalau ada sampah-sampah, dia tak tersumbat. Pak ya. Tampahnya biar ada yang Ini macam kayak pintu begitu. Kalau sistem begini Sumbat bongkar, alhamdulillah, guys udah kita perbaiki kita lihat nanti di sana ya airnya sudah besar belum teman-teman kalau mau mandi datang aja sini airnya si. bersih Hati-hati ya Ketim guys. Oke, okay, berjumpa lagi nanti ya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe ya. dan share, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.